Happy English with Happy English One. Well, guys, kita bahas ya dari yang verbal sentence in simple present untuk kalimat positif. Remember about the pattern ya, yeah? Miss Tinda repeat once more. The pattern of simple present in the positive verbal sentence is subject plus verb one, s r e -S plus object. Remember, dalam kurung ini s or is digunakan ketika subjek she, he, it maka verb satunya perlu tambahan s atau is. Sekarang kita bahas yang ayu we dulu. Yakni ketika subjeknya adalah ayu dewi maka verb satunya cukup verb satu saja tidak perlu tambahan s atau is. Contoh, I eat. Meatball, oke okay? contohnya I eat meatball. I sebagai subjek, eat sebagai verb one, oke okay? verb one tanpa tambah tambahan s atau is. Kemudian ada meatball sebagai objek. I yakni subjek artinya saya, eat sebagai verb one artinya makan dan kemudian meatball adalah sebagai objek yang artinya bakso. Maka, in English, I eat meatball. Aku makan bakso. Oke, okay? kamu sudah mengerti bukan? Aku makan bakso. Contoh yang kedua, you cut my hair. You cut my hair. Kita analisis perlahan. You sebagai subjek yang artinya kamu, cut sebagai kata kerjanya, yakni memotong. Vob satu tanpa tambahan s atau is. Kemudian ada kata my hair, artinya rambutku. Dia bertindak sebagai objek. So, in English, you cut my hair. Nah, perhatikan kenapa Fop 1 satunya cukup cut bukan cuts? Because subjeknya adalah you. Ya, dia bukan s begini guys, bukan ada s begini. Ya, kenapa? Kenapa tidak ada tambahan s-nya? Karena di sini ada subjek you, maka kita tidak perlu tambahkan s. Oke? Okay? Next, continue. They bring, they bring my book. They bring my book. Kita analisis bersama. They artinya mereka bertindak sebagai subjek. Bring bertindak sebagai verb satu tanpa tambahan s atau is yang artinya membawa sedangkan my book artinya bukuku bertindak sebagai objek jadi ketika dalam bahasa Indonesia yang artinya kamu membawa bukuku kamu membawa bukuku maka kita bisa translate to English using simple present so the English is they bring my book Okay, and the last example for verbal sentence, especially in the positive sentence, we drink orange juice. Kita analisis dulu, tentang sebagai subjek yang artinya kita atau kami, drink sebagai verb yang yang artinya minum, and the last is orange juice bertindak sebagai objek. In Indonesia kita bisa yang menjadi kita minum jus jeruk. Well, sekarang kamu sudah mengerti bukan kapan sih kita menggunakan verb 1 tanpa tambahan S atau IS Remember, ketika kamu menemukan kalimat yang tidak ada kata kunci seperti sedang atau telah atau yang akan Hanya ketika subjek langsung disambung dengan kata kerja, maka kamu harus menggunakan simple present ya Meskipun tidak ada keterangan waktu sekarang Of course, dia langsung otomatis masuk ke simple present Ya, bedakan kalimat misinda ini Aku makan sama aku sedang makan Itu berbeda ya Berbedanya adalah terletak di kata kuncinya sedang Nanti kalau ada kata kunci sedang Berarti dia masuk ke present continuous Tenses number 2 Oke, okay? untuk saat ini kamu hanya perlu memahami Paten atau rumus di kalimat positif, especially in the verbal sentence di simple present. Oke, okay? remember sekali lagi kalau the Dewi maka verb satunya biasa aja tanpa menggunakan s atau is. Namun ketika subjeknya she, he, it maka otomatis kamu harus menggunakan s atau is. Next kita lanjut ke part 3 ya kita bahas. Penggunaan S atau IS ketika dalam subjek she, he, it Let's check it out!